Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti Lovers, Lovers serta Leslar Lovers dimanapun Anda berada Kembali di TV hadir untuk memberikan informasi terbaru kabar baik Kabar spesial bahagia dari idola kita Lesti dan Rizky billar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 Baiklah para sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini Ada kabar spesial yang kita dapatkan Ini kabar langsung dari Bunda Lesti Gejora Di laman akun Instagram pribadinya Satu jam yang lalu Bunda Lesti mengunggah sebuah postingan Fans Lesti Lovers Wow, Masya Allah banget ya Hari ini adalah hari anniversary Lesti Lovers Indonesia yang ke-8 tahun dari tanggal 6 Juni 2014 sampai 6 Juni 2022 saat ini persahabat ya Happy anniversary untuk Lesti Lovers Indonesia yang ke-8 tahun mudah-mudahan semakin kompak semakin solid untuk selalu mendukung karya-karya idola kita di postingan ini pun, Bunda Lesti meneruskan sebuah kalimat yang sangat luar biasa. Bunda Lesti mengatakan, kalau sudah bicara Lesti Lovers, pasti selalu gak berasa air mata terjatuh. Menahan kerinduan yang sangat dalam pengen banget kayak dulu setiap studio atau kerja dimanapun kalian hadir, perwakilan hadir ikut menemanin, Harapan dan doa, semoga kita semua selalu sehat dan terus terjalin silaturahmi. Amin. Segera ketemu love ya, semua. Terima kasih sudah menemani perjalanan karirku sampai saat ini. Itulah kalimat yang dituliskan oleh Bunda Lesti di laman akun Instagram pribadinya. Masya Allah, happy anniversary untuk Lesti Lover semuanya. Kompak selalu. Dan selalu diberikan kesehatan untuk kita semuanya Dan mudah-mudahan persahabatnya ya bisa berjumpa Dan pasti bisa menjalin silaturahmi kembali Amin Di postingan ini pun banjir komentar dan respon yang diberikan ada tanggapan dari Tevitri Karlina Persahabat mengatakan Happy Anniversary Lasty Lovers Kompak selalu Wow, tuh dari Tevitri ya Ada juga nih tanggapan dari Bunda Inul nih persahabat Bunda Inul mengatakan Happy Anniversary Fanbase Kesayangan Bunda Lasty Lovers, sehat-sehat semua Tetap support Tuh persahabat Ini kata Bunda Inul ya Mudah-mudahan Lesti Lovers semuanya sehat selalu Dan tetap support karya-karya idola kita Kemudian juga bersahabat ya Lesti Lovers Indonesia ikut juga menanggapi Amin ya Allah ya Rob Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya Dek Salam hangat rindu dari kami Lesti Lovers Lesti Kejora Masya Allah Bangga dan sekaligus bahagia Karena Lesti memang luar biasa dukungannya Dari orang-orang yang sangat hebat Dan orang-orang yang sangat baik Selalu kompak dan solid Mendukung yang terbaik Apapun itu Untuk Lesti Kejora Kemudian persahabat disimak juga Malam hari ini Bunda Lesti Kejora ini sedang merayakan hari ulang tahun Mamah Kejora, dan di postingan Bunda Lesti Kejora di persahabat ada sebuah kalimat: "Peluk erat Mama, maaf Teteh belum bisa bikin Mama senang ya, Ma Teteh sayang Mama, Et Mama Kejora, happy birthday." Masya Allah, banget ya, dengan kalimat yang bikin kita ikut terharu, meneteskan air mata. Persahabat ya, kita semua juga. Terutama Mimin juga belum bisa ngebahagiain mamah Malah sering repotin bersahabat dia. Semoga kita semua selalu bisa membahagiakan kedua orang tua Amin Ya robbal Alamin Momen ini pun direpost kembali oleh akun Leslar Sik Banyak juga tanggapan komentar yang diberikan di postingan ini dari suni.park.5836 mengatakan Gak apa-apa nak, melihatmu happy pun mama sangat bahagia sayang Wow, supportnya luar biasa nih Dari orang-orang hebat orang-orang baik yang selalu tulus mencintai keluarga Leslar Berikutnya juga para dia ya, perhatikan, di sini ada momen yang sangat membuat kita bangga di vlognya Leslar Entertainment Bilar nih, saat membeli bareng di Paris dan uangnya bersahabat. ya yang diberikan itu tidak ada kembaliannya, dan budaya kejora serta Rizky Bilar itu memberikan kembaliannya untuk pedagang di Paris tersebut. Masya Allah, tersentuh hatinya bersahabat. ya seorang pedagang tersebut ini real, bukan rekayasa. Ini idola kesayangan kita yang selalu. Atut menjadi contoh baik untuk banyak orang Semoga selalu berbuat baik Selalu menjadi inspirasi dimanapun Kapanpun yang bersahabat ya Dan kepada siapapun kita harus selalu berbuat baik Inilah contoh yang sangat baik Ditunjukkan, diperlihatkan oleh pasangan Lesti dan Rizky Bilar Masya Allah Pokoknya kita bangga, kita bahagia mengidolakan Lesti dan Rizky Bilar di postingan ini pun ya, banyak sekali dibanjiri di komentar dan respon yang diberikan juga oleh para sahabat yakni dari akun Instagram Niken underscore Malaysia mengatakan Leslar semoga selalu dalam lindungan Allah SWT amin Tuh doa terbaik selalu diberikan untuk idola kesayangan kita Kemudian juga persahabat ya, selain idolanya yang selalu bikin bangga Fanbase nya juga semakin Hari memang semakin The best lalu buat Bangga kita semuanya kali ini Para admin persahabat yang Mengumpulkan donasi untuk Memberikan sebuah handphone Kepada nenek Juha Nenek ini persahabat ya, Sampai Menyewa hp orang lain Untuk bisa melihat vlognya Leslar luar biasa Dan langsung bergerak melalui L2W berbagi persahabat ya kembali dikerahkan untuk pasukan fanbase yang sangat luar biasa untuk mengumpulkan donasi dan bisa membelikan handphone dan Alhamdulillah handphonenya sudah diterima oleh Nenek Juha dan Nenek Juha pun ini mengucapkan banyak terima kasih, Masya Allah ya, bahagia sekali, Alhamdulillah, semoga rezeki kita semua selalu diberikan kelancaran, kemudahan, dan selalu berkah, Amin. Kita simak juga bersama di kalimat caption yang dituliskan Ucapan terima kasih dari Nenek Juha Handphone, uang, tunai, kaos, dan mukenanya Sudah sampai, Alhamdulillah semoga bermanfaat ya Nenek Juha dan buat para donatur yang telah berdonasi Terima kasih banyak Masya Allah, luar biasa kebahagiaan untuk warga Konoha Kemudian persahabat ya, kita intip ke TikToknya Papa Papa Bilar Papa Bilar Tadi mengunggah sebuah postingan video Iseng-iseng bersahabat ya Video Indonesia Lesti karaokean sebelum tidur Ini sudah mencapai 7 juta kali ditonton Luar biasa banget ya Idola kesayangan kita View once tiktoknya aja